Berikut harga sawit Provinsi Riau berdasarkan penelusuran info sawit dari Dinas Perkebunan Provinsi Riau, sawit umur 3 tahun Rp1.219,04 per kilo, sawit umur 4 tahun Rp1.319,94 per kilo, sawit umur 5 tahun Rp1.442,03 per kilo, sawit umur 6 tahun Rp1.476,58 per kilo, sawit umur 7 tahun 1534,10 rupiah per kilo, sawit umur 8 tahun 1576,37 rupiah per kilo. Sementara sawit umur 9 tahun 1613,27 rupiah per kilo dan sawit umur 10-20 tahun 1650,92 per kilo, Sawit umur 21 tahun 1581,08 rupiah per kilo dan sawit umur 22 tahun 1573,17 rupiah per kilo, sawit umur 23 tahun 1566,58 rupiah per kilo, sawit umur 24 tahun 1500,69 rupiah per kilo dan sawit umur 25 tahun 1464,45 rupiah per kilo di mana harga minyak sawit mentah, CPO, ditetapkan Rp7.623,07 per kilo, dan harga inti kelapa sawit, Kernel, Rp4.361,82 per kilo, dengan indeks K86,44 persen. Sekian harga sawit untuk tanggal 20 Juli tahun 2022, untuk mendapatkan harga sawit setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.